Oke guys, ini kita lanjut pasang USD. Ini USD-nya HT, HT Suspension. Ini yang Super Copy KTM. Untuk bobotnya dia lebih ringan sedikit dari yang Real Jam, sama lebih ringan dari Tele Oriwer. Duh miring lagi. Ini untuk USD kelengkapannya. Ini yang paket PNP buat wear 155. Jadi udah ada bracket kaliper sama kunci kontak. Sama ini bos-bosan. Ini juga cover USD-nya udah dapet Untuk cover USD-nya juga bisa pilih, ini ada yang warna hitam ada yang warna putih. Cuma gua pakai warna hitam. Ini juga udah dapet as roda untuk USD-nya. Jadi sekarang kita lepas dulu yang USD Delkavik ini yang real jam. Oke, okay, kita lepas dulu, bor nanti dilanjut. Are you ready? Nah oke okay guys jadi ini udah setengah hai. udah tinggal masang ban dan hai. ini udah kepasang usd nya nih Hai, yang lama hai kalau yang ini mah udah ada dudukan kunci kontak karena ini karena ini emang usd pnp jadi nggak perlu custom lagi ini bisa kunci stang coba bang. nih jadi aman banyak yang nanya kan bisa kunci stang nggak ini bisa karena dikasih sama dudukan kunci kontak tapi saran gua mah, mending ditambahin kunci pengaman jangan cuma ngarepin kunci stang doang tambahin kembok atau apa gitu nantilah nanti gua bikin videonya papa pasang alarm motor alarm yang pakai remote kayak gitu cuma nanti gua cari dulu merek alarm apa yang bagus mereknya apa nanti gua cari dulu kalau udah dapet baru gua pasang gue bikin videonya karena dulu gua pernah pakai alarm kayak gitu di motor gua yang di Papua yang lama di motor Jupiter gua gue pasangin alarm yang pakai remote gitu jadi kayak sistemnya kayak mobil kalau motornya goyang dia dia bukan disentuh ya bukan sistem sentuh kalau alarm, alarm kayak gitu tuh kalau alarm kayak gitu tuh dia ada sensor goyangnya jadi kalau misalnya keadaan motor mati kunci kontak mati motor goyang gini langsung alarm bunyi kayak mobil gitu titit nah, gitu cuma nanti gua cari dulu mereknya kalau dulu gue pakainya merek phoenix sih cuma baterainya kurang awet nanti gua carilah kalau ada yang baterainya awet ya kan ini kita lanjut lagi nanti cuma enggak tahu ini kesiangan eh kesiangan. Kesorean nggak suara dari jam 5, takutnya keburu gelap. Kalau keburu gelap berarti gue lanjut besok lagi aja. Yang penting udah kepasang sebagian ya kan. Cakep ya, udah, udah mulai kelihatan ya kan tampilannya. nah oke okay guys jadi ini baru beres, sebenarnya beresnya kemarin sih udah, di apa ya kemarin, kamis tapi itu ke kemalaman jadinya kalau buat video kurang bagus ya jadinya gue lanjutin sekarang aja, ini masih pagi nih mumpung masih pagi ya kan jadi hasilnya kayak gini, nanti gue pindahin ke sini lah biar, biar kelihatan lebih jelas ini juga ada WR155, ini yang warna barunya yang 2023 kalau gak salah, ini masih baru nih platnya pun masih warna putih, baru turun dari dealer kemarin langsung diganti, di modif supermoto diganti wheelsetnya gearset diganti, ini pakai GMS Racing gearsetnya, terus perintilan lainnya yang ada dalam tuh, tuh ada kenal pot, handle semua lengkap pokoknya, pokoknya baru turun turun dealer, langsung di modif, full modif supermoto, cakep kan, ini warna ini cakep nih, gue suka yang warna ini, nih, motor baru ini ih uh, baru turun dealer kemarin katanya harganya naik sekarang katanya 39 hampir 40 udah dulu gue beli 37 cuk nah jadi buat kalian yang mau modif permotonya bisa langsung aja ke Faisalem Shop ada di daerah lembang buat daer yang di daerah Bandung bisa langsung aja ke sini atau yang di luar kota bisa juga online Oke sekarang kita lanjut lagi review ininya usd sama swing armnya. Nah oke okay guys jadi ini udah beres kepasangan pasangan usd-nya ini udah rapi udah PNP yang kata gua ini udah ada bracket kaliper sama kunci kontak jadi bisa kunci stang nih duh harus diputer lagi nah jadi ini bisa kunci stang jadi kalian gak perlu takut kalau nggak bisa kunci stang dan kalau misalnya kalian nanya enakan mana sama real jam yang kemarin gua pakai yang del, del itu Ya gue jawab lebih jauh lebih enak yang ini Karena ya emang dari selisih harga juga beda jauh Yang ini 6 jutaan 6 juta lebih Kalau yang real jam kan 4 jutaan Jadi untuk harga beda jauh Jadi ada harga ada kualitas Kalau yang ini tuh emang dia jauh lebih empuk Dari real jam yang kemarin gua pakai Terus lebih empuk Terus dia reboundnya itu lebih enak Lebih halus lah Kalau yang real jam kemarin Ribbonnya agak kasar gitu Jadi naik turunnya apa ya Suka kasar gitu gak enak Kalau ini jauh lebih halus ini aja mau gua kerasin lagi karena gua pakai kayaknya untuk gua masih terlalu empuk apalagi buat supermoto terlalu empuk jadi ini mau mau gua kerasin lagi nanti gampang lah tinggal di setting dari ininya aja kalau yang atas nih buat settingan keras empuknya kalau yang bagian bawah itu buat settingan ribbonnya jadi nanti gampang tinggal gua set setting lagi jadi untuk tampilannya kayak gini cakep kan cuma ini karena gua pakai bannya 120 nih jadi harus mapas, harus motong bagian sini nih karena dia mentok di ban Nih, kelihatan kan jadi karena pakai ban 120 jadi harus dipotong sedikit kalau pakai ban 110 kayaknya aman, gak perlu potong tapi dipotong kayak gini juga rapi sih, gak nggak, nggak terlalu kelihatan ini nanti tinggal dikasih cover decal aja di cover usd nya udah cakep nih jadi banyak yang nanya juga kan yang usd ht ini kalau dibanding real jam enak mana jawabannya jauh lebih enak ini lebih ringan juga ketimbang real jam Terus lebih empuk juga Jauh lebih empuk Selisih harganya juga lumayan jauh 4 juta sama 6 juta ya kan Terus ini swing armnya juga udah kepasang Nih, nih swing armnya Yang bahan almu full Almu, super kopi Husky Farna 99% sama Full cetakan gak ada las-lasan Jadi dijamin kuat Dan untuk kekuatannya arm sama USD ini tuh Gak perlu kalian raguin lagi Karena untuk arm sama USD KTM yang super copy yang HT ini, ini udah banyak dipake buat motor-motor enduro. Kebanyakan dipake di replika Ninja. Jadi motor-motor Ninja Ninja kebo yang dibikin replika KTM bukan replika Ninja maksudnya motor Ninja yang dibikin jadi replika KTM. Rata-rata kaki-kaki apa kaki-kaki? Rata-rata kaki-kakinya pakai super copy KTM. Mulai dari monoshock, arm sama USD. Karena kalau pakai ori, tahu sendiri harganya ya lumayan mahal jadinya kalau yang bikin minjak apa replika KTM itu pasti kebanyakan pakai yang super copy kayak gini lah persis usd nya nggak ada bedanya jadi untuk kekuatan jangan diraguin lagi untuk kekuatan usd nya jadi untuk harganya itu kalau usd tadi kata gua usd nya aja itu 6,5 kalau nggak salah 6,5 jutaan terus setting PNP nya ya sekitar ya jadi-jadi 7 jutaan lah 7 juta kurang lah 7 juta kurang dikit itu bisa di setting PNP di semua motor KLX CRF ataupun WR semua bisa terus untuk swing armnya juga harganya itu 3,5 untuk eh 3,5 2,3 untuk swing armnya aja kalau setting PNP nya sekitar jadi 3 juta sampai 3 juta 300 ya ter sekitar segitulah kalau setting PNP kalian udah tinggal pasang udah dapet unit track as roda setelan rantai bosing-bosing semua kelengkapan pokoknya tinggal pasang ada bracket juga ini bracket kalipernya jadi nanti tapi tergantung juga kalau misalnya tergantung stoknya juga kalau ada bracket kaliper ori dikasih yang ori kalau nggak ada dikasih yang custom soalnya kalau bracket kaliper ori stoknya susah kemarin dapat cuma satu jadi ya nanti menyesuaikanlah untuk bracket kalipernya mau pakai yang ori atau yang custom pokoknya ini udah ya paket Tinggal pasang buat WR Ada juga buat KLX atau CRF Untuk tampilannya kayak gini Cakep kan Ini nanti tinggal gue dekal aja Dekal di bagian sini sama sini Biar lebih rapi lagi Ini nanti, cuma nanti aja sekalian Gue mau ganti dekal baru Dan untuk USD ini ada yang warna merahnya Kebetulan nih Ini yang triple claim merah Jadi untuk pilihan USD nya Pilihan warnanya ada berapa ya Ada biru Biru kayak gini Kalau biru ini merah, sama oranye, sama hitam. Ada merah, biru, oranye, hitam, ada empat pilihan warna. Jadi, tergantung kalian mau pakai yang warna apa. Kalau gua, karena motor gua biru, jadi pakai yang biru. Ini merahnya juga cakep sih, cuma karena motor gua biru enggak gue pakai merah. Jadi, nanti kalau kalian misalnya pesan USD-nya aja, ya udah, dapetnya kayak gini aja, cuma dapat cover shock as roda sama bosing. Kalau misalnya kalian bikin setting PNP, kalian di motor nanti dapat As steer terus dapat bearing sama kelengkapan yang lainnya, bracket kaliper sama dudukan kunci kontak. Itu kalau paket PNP. Nah ini coba kita genjotin USD-nya biar kelihatan. Dia mainnya lebih enak dari yang real jam, tuh lebih empuk, terus naik turunnya lebih halus. Nah, cuma ini nanti mau gua kerasin lagi agak kerasin udah bang, lanjut eh. Simangnya lagi sibuk lagi ditung ngerakit motor yang lagi dimodif itu era baru tuh. Ini nanti mau gua, sama gua di agak kerasin lagi biar nggak terlalu empuk kalau buat supermotoan Karena badan gua juga besar kan, kalau terlalu empuk nanti langsung habis USD-nya kalau gue naik. Nah ini kebetulan ada masih ada yang punya gue nih yang real jam delkafik nih. Ini sama yang HT. Kalau untuk tingginya sama dimensinya oh tapi kayaknya lebih tinggi lebih panjang ini sedikit sih untuk bagian asnya sama perbedaannya tuh di triple clamp kalau ini dia triple clampnya lebih ringan sudah sama kalau yang ini triple clampnya ini agak berat untuk diameter tabung sama diameter tabungnya sama diameter asnya juga sama cuma ya bedanya ini lebih tinggi sedikit lebih panjang sedikit dari ini ini real jam del yang punya gua. Jadi gitu untuk perbedaannya. Kalau dari segi empuk, empuk mana? Lebih empuk ini karena emang dari segi harga juga beda jauh. Ini 4 jutaan, ini 6 jutaan lebih. Ini 4 juta lebih sih, ini 6 juta lebih. Oke. Okay? Jadi buat kalian yang mau order USD-nya atau Swing Arom-nya, nih bisa langsung aja ke Instagram Faisal Shop, atau langsung chat ke WhatsApp adminnya. Saran gua sih langsung chat ke WhatsApp adminnya aja. Soalnya kalau mau apa fast respon langsung ke WhatsApp kalau di Instagram DM Instagram agak slow respon Oke okay, ini gua mau lanjut baik lagi ini udah panas cok mataharinya di atas nanti malam hujan Oke okay, nanti tunggu lagi video-video selanjutnya see you next video